dan minyak atsiri yang mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker Kemudian bahan yang kedua adalah ADAS Dikutip dari alodokter.com ADAS mengandung beragam nutrisi penting seperti serat, karbohidrat kompleks, protein, vitamin C, vitamin B, vitamin A, dan vitamin K serta mineral Termasuk kalsium, zat besi, kalium, magnesium, dan mangan. Adas juga mengandung banyak senyawa aktif yang bersifat antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan bahan yang terakhir adalah temulawak. Dikutip dari HelloSehat.com, temulawak mengandung kurkuminoin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 membantu memperbaiki masalah nafsu makan. Cumaris terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Cumaris juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia dan terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163394. 911, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM Cumaris memiliki beberapa komposisi sebagai berikut Kunyit sebesar 500mg, ada sebesar 750mg, dan temulawak sebesar 1250mg